alah justru air makanya saya tertarik untuk ekspor di situ sih. Yes, betul banget, teman-teman. Jadi tadi benar ya, katanya Kak Ahmad Maulana. Ya, jadi memang sebuah perusahaan sebelum akhirnya memilih untuk transformasi, dari yang mungkin sebelumnya konvensional menjadi digital, perusahaan yang digital pasti pertama kali yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut itu adalah data engineer, teman-teman. Dan sekarang kondisinya lagi banyak banget, karena mungkin pandemi juga ya, akhirnya semua aware juga harus menuntut mereka untuk uh, terus ber, uh, mengadu, uh, mengadaptasi teknologi dan akhirnya mereka mulai transformasi dan makanya demand data engineers pada saat ini itu tinggi banget jadi benar tadi kata kak Ahmad Maulana jadi untuk kalian kesempatan ini terbuka lebar dan sesi malam hari ini silahkan kalian maksimalkan semaksimal mungkin ya semuanya oke okay. hmm tadi kita udah sharing sama Kak, Kak Ahmad Maulana dan kita juga sudah kenalan satu sama lain dan sekarang mungkin aku mau ingetin lagi ke kalian ya karena sharing is caring jadi aku minta teman-teman untuk Uh, mempublikasikan sesi malam hari ini Jangan lupa di tag Instagramnya Atcomundata dan juga tag Instagramnya Digital Sekolah Kemudian jangan lupa tag ke Instagramnya Atikra underscore ya teman-teman ya Supaya nanti kita bisa share juga Supaya banyak banget orang-orang yang terinformasi Bahwa kalau DE itu banyak banget dibutuhin ya teman-teman ya Oke okay, thank you banget udah join pada sesi malam hari ini dan mungkin sekarang aku bacakan dulu ya teman-teman sedikit mengenai apa itu komunidata data dan apa itu digital sekolah Terima kasih ya, operator udah sharing Nah mungkin sedikit mengenai uh, komunidata data ya teman-teman ya hmm. jadi komuni data itu adalah data talent komunitas jadi dimana kita di sini memiliki uh, tiga activity mungkin boleh di next. Oke, okay, jadi di sini kita fokus uh, untuk menyediakan space untuk Indonesia Data Talents, untuk mereka bernetworking dan berpartisipasi dalam berbagai macam activity, baik itu uh, activity, project, ataupun experimentation. Dan di sini kita juga berharap menjadi platform bagi teman-teman semua yang tertarik untuk mendapatkan informasi terkait mengenai project ataupun terkait dengan uh, job yang sedang dibuka ya teman-teman. Dan sekarang, for information, kita lagi buka posisi sebagai training assistant. Jadi, buat teman-teman yang pengen jadi trainer tapi nggak pede gitu ya, kalian bisa start karir kalian menjadi training assistant. Karena nanti di sini, kalian akan menjadi uh, membantu trainer dalam memandu sesi kelas gitu, teman-teman. Buat yang pengen update informasinya, kalian langsung aja. Silahkan join Instagram our community, caranya gampang banget, nggak perlu registrasi panjang lebar. Kalian cukup follow Instagramnya @communidata, ataupun kalian bisa langsung join aja Discordnya kita di bit.ly/join Discord. Ikstra, punten, operator mungkin boleh dibantu untuk chat ya, uh, Discord dan Instagramnya ke Oke okay, nextnya mungkin aku bakal share jadi spesial banget uh, pada kesempatan hari ini kita berkolaborasi sama Besti Gita nih ada digital sekolah next operator Oke, okay, jadi mungkin aku sedikit aja intro mengenai digital sekolah Karena nanti aku bakal lempar sesinya langsung ke digital sekolah Ke Mbak Nuni, nanti Mbak Nuni yang akan menjelaskan terkait dengan digital sekolah Bisa next? Jadi memang spesial banget ya teman-teman Di bulan Mei ini kita berkolaborasi bersama digital sekolah Untuk mengedukasi talent-talent kita Supaya lebih mengerti uh, sebenarnya apa sih kebutuhan uh, demand perusahaan yang tertinggi pada saat ini ya teman-teman ya jadi sedikit mengenai digital sekolah jadi digital sekolah itu merupakan startup yang berdiri sejak tahun 2020 dan didedikasikan untuk menjadi salah satu institusi yang menghasilkan digital talent siap kerja melalui program digital sekolah yaitu namanya sekolah kelas dalam program ini siswa akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan digital terkini yang dibutuhkan oleh industri saat ini teman-teman dan ada berbagai macam kelas di digital sekolah teman-teman yang bisa kalian ikuti dan spesialnya pasti ada data engineers ya karena nggak banyak bootcamp di Indonesia yang mereka memprovide track untuk data engineers dan salah satunya uh, adalah digital sekolah ya teman-teman ya selain data engineers juga mereka open banget uh, berbagai macam learning topics diantaranya adalah data science, ada digital marketing, oh. kemudian ada full stack development Oke, itu sedikit mengenai digital sekolah. Kalau memang kalian tertarik untuk menekuni bidang data engineers, kalian bisa mengikuti bootcamp-bootcamp. Salah satunya adalah bootcamp yang di oleh digital sekolah. Karena kita juga berkolaborasi dengan digital sekolah untuk menyalurkan talent-talent digital sekolah yang terbaik ke uh, ke perusahaan ya yang sudah membutuhkan talent-talent yang memang sudah terbukti kualifikasinya. Oke okay, teman-teman, tadi aku sudah bacakan sedikit mengenai digital sekolah dan aku sudah intro terkait dengan komunidata. Aku mau ingetin lagi nih ke teman-teman tetap semangat mengikuti sesinya karena sesinya nggak panjang ya, sesinya hanya satu setengah jam. Dan ini mungkin aku mau remind lagi kalau ini merupakan sedikit titik. Materi terkait dengan data engineer karena namanya juga trial class ya teman-teman ya akan banyak sekali materi-materi data engineers yang bisa kalian kulik. Dan kalian bisa kulik salah satunya di digital sekolah aja Jadi tetap semangat karena pasti akan banyak manfaat Jika kalian terus fokus mengikuti sesi ini hingga akhir ya teman-teman Oke okay, sebelum dimulai mungkin supaya aku tahu suasana gimana Kalian bisa tulis di kolom chat kalau misalnya kalian ready Bisa tulis ready, kak? ready gitu ya biar aku tahu nih, oh kalian atau sudah ready Oke, okay, sudah dia ready? Oke, okay. Kak Ina sudah ready, Kak Fajirin sudah ready Kak Saputra, Kak Ayatulor, Reza Khalid sudah ready, Rifki sudah ready. Oke, okay, aku tunggu beberapa lagi nih. Let's go! Oke, okay, mantap. Kak Fahmi, semangatnya keluar nih. Kak Ari, Kak Hermawan. Oke, okay, semoga semuanya ready ya, teman-teman. Pada malam hari ini dimaksimalin aja untuk sesinya. Oh iya, aku punya apa juga? Kak Saifur halo. <laughs> Karena muncul nih. Ini Halo, DE Expert juga nih, nanti kalian bisa tanya-tanya oh, juga ya. di mas <laughs> Eko ya di Discord kita. Oke, okay. langsung aja ya teman-teman ya karena sesinya, karena sudah masuk ke waktunya. Uh, kali ini mungkin aku langsung lempar aja sesi ini dan mungkin sekalian kenalan juga sama tim dari Digital Sekolah, ada Mas Syarif Tua, ada dan ada Mbak Nur Aini ya. Mungkin boleh Mbak Nur Aini juga dipin? Ah, Tanjung Pinang, Capri, siap mantap. Ini semuanya pada siap nih, Mas Syarif nih. Untuk ngikutin sesinya Mas Syarif, kita udah nggak sabar banget nih buat cari tahu dan buat belajar lagi mengenai data engineers. Oke, sudah ada Manura ini. Halo, Manura ini apa kabar? Masih di mute, Mbak. Eh, suaranya nggak kedengeran ya? Halo, ya. uh, masih enggak, masih enggak ada suaranya Oke, okay, enggak apa-apa, kita sambil menunggu Mbak nuraini kita coba colek dulu ke Mas Syarif ya. Halo Mas Syarif Halo Mbak Amira, halo teman-teman. Oke, okay. Mas Sharif, gimana Mas Syarif Hari ini boleh enggak kasih overview kira-kira apa aja yang bakal Mas Sharif sampaikan nih ke teman-teman semua? Iya oke okay, Mbak Mira dan teman-teman yang lainnya jadi perkenalan um, saya dulu nama saya saya Bria Tulo. ya saya salah, tutur, salah satu tutor di data engineer digital sekolah untuk um, hari ini kita akan spesial nih teman-teman ya jadi kita akan membahas tipis-tipis saja -tipis karena sebetulnya ini adalah uh, kompilasi dari tiga pertemuan yaitu data engineer introduction data warehouse dan ETL yang masing-masing dua jam satu pertemuannya jadi total, tuh harusnya 6 jam. Kita compactin, jadi cuman satu jam aja kayak gitu. Jadi kita akan bahas intinya, dan insya Allah nanti akan teman-teman akan dapatkan manfaatnya setelah webinar ini selesai. Gitu, gitu. oke. Okay, nggak sabar banget nih, Mas Syarif, buat ikutin sesi Mas Syarif ya. Oke, okay, thank you, Mas Syarif. Mungkin Mbak Nuraini uh, sudah bisa coba dites. Raku udah jelas belum ya? Oh, sudah, tapi mungkin agak kecil banget nih, Mbak Nuraini. Oke, okay. Terang... Nah, udah cukup jelas ah, sudah atau? tapi kecil banget sih mbak oke okay. nah mungkin dual, Kenapa? kalau aku dual gimana jadi suaraku biar dari handphone aja oh boleh boleh monggo mbak ini. oke okay, kalau gitu aku izin memperkenalkan mbak ini ya teman-teman ya Oke, okay, teman-teman, nanti Mbak Nuraini akan mendu sesi uh, bersama Digital Sekolah. Jadi nanti mungkin Mas Syarif akan memberikan paparan terkait dengan trial class-nya seperti apa dan mungkin ada sedikit hands-on dan materi dari Mas Syarif. Dan nanti untuk sesi Q&A, teman-teman akan dipandu oleh Mbak Nuraini. Benar ya, Mbak? Oke. Ya? Oke. Okay nggak uh, apa-apa Mbak Nuraini, kita mungkin langsung lanjut dulu aja ke sesinya Mas Syarif ya, sambil mungkin Mbak Nuraini testing dulu, karena nanti Mbak Nuraini juga akan join pada sesi Q&A ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita kenalan dulu sedikit-sedikit sama Mbak Nuraini, nanti kita akan kenalan lebih jauh lagi bersama Mbak Nuraini. Oke, okay, mungkin langsung aja, uh, time is yours Mas Syarif. Monggo Mas Syarif, kalau misalnya mau share apapun, dipersilahkan. Thank you Mbak mira siap saya share screen terlebih dahulu. Kelihatan ya, ini eh, bisa kalian, teman-teman. Ya, baik, eh, bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan bapak ibu, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarif salah satu tutor di data engineer di digital sekolah. Saya asalnya dari Malang, ya. Tadi, dari ada beberapa dari teman Malang juga, Mbak Mira juga boleh di Malang, ya, Mbak. Tapi saya sekarang lagi menetap di Depok ya, jadi saya sekarang kerja di Deloitte Consulting sebagai data consultant udah dua tahun di Deloitte dan sebelumnya saya di Gojek selama dua tahun juga sebagai senior BI data engineer dan senang sekali untuk sejam ke depan saya akan bersama teman-teman semua untuk sharing tentang data engineer di trial kelas ini bersama Ikrar Community Data dan Digital School seperti itu. Ya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang basic data engineer. Kita akan tipis-tipis aja teman-teman tentang data engineer prospek kedepannya kayak gimana. Lalu saya akan sematkan juga materi tentang ETL dan big data secara singkat dalam satu jam kedepan. Gitu ya kira-kira ya. Jadi kita akan membahas beberapa part seperti ini. Oke, kita akan mulai. Ini yang penting ya saya tekankan pertama kali meskipun eh, apa namanya di sini juga ada teman-teman dari data engineer juga ya yang sudah expert juga ini. Jadi, ini materi yang non-teknis, teman-teman. Namun, cukup penting untuk profesi data. Penting untuk kita mengetahui profesi data agar kita nggak salah sasaran satu dengan yang lainnya. Jadi, secara umum, nih ada tiga profesi data: yaitu ada data engineer, data analis, dan data scientist. Ya. Ketiganya, ini satu dua tiga memiliki fungsi yang berbeda-beda dari background yang berbeda-beda pula yang akan kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama... Ini adalah data engineer. Jadi data engineer bertugas untuk merancang, melakukan development atau pengembangan, testing, dan maintenance-nya, dan data arsitekturnya juga. Dan data engineer juga bertugas untuk melakukan pengambilan data secara langsung dari source-nya atau yang disebut dengan data acquisition. Dan data engineer juga melakukan transformasi dari data raw data atau data mentah menjadi data yang siap untuk diambil insight-nya. Jadi proses ini disebut dengan proses ETL atau Extract, Transform, dan Load atau ELD yaitu Extract Load Baru Transform. Jadi data engineer ini juga bertugas untuk maintain data lake dan data warehouse. Jadi apa itu data lake dan data warehouse? Kita akan bahas nantinya. Dan pekerjaan dari data engineer ini kebanyakan ada pada part engineering-nya. Jadi data engineer tidak terlalu dalam dalam pengambilan insight dan data modeling. Karena saya background juga data engineer, maka saya akan lebih fokus pada arsitektur dan teknologi yang digunakan untuk pengolahan data. Dan yang kedua adalah data analis. Data Analyst adalah profesi yang bertugas untuk mencari insight dari historical data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis biasanya. Biasanya pekerjaan ini utamanya adalah untuk membuat report, bikin dashboard, visualisasi, dan untuk dikirimkan ke manager level dan stakeholder lainnya. Dan dari data analyst ini tidak lagi bertugas untuk mengambil data lalu untuk data cleansing gitu ya. Jadi mereka sudah fokus pada datanya sendiri yang terlebih dahulu diproses oleh data engineer tersebut. Dan yang ketiga ini juga lagi ramen ya data scientist yaitu profesi yang bertugas untuk membuat model menggunakan machine learning data scientist bertugas untuk melakukan prediksi pada suatu variabel di suatu perusahaan yang di mana data-data pendukungnya atau yang disebut dengan features telah disiapkan terlebih dahulu data scientist itu bertugas untuk melakukan eksplorasi untuk mendapatkan pattern yang sesuai dengan modelnya dan keahlian yang mutlak dimiliki adalah statistika. Kalau data engineer ya jelas engineering partnya ya. Kalau data analyst lebih ke arah gimana kita menganalisa. Data scientist itu mutlak harus tahu tentang namanya statistika. Gitu kira-kira. Ini tiga terbesar dari profesi data. Silakan teman-teman pilih partnya masing-masing. Gitu ya. Oh saya lebih cocok data engineer. Bagi teman-teman sudah yang apa um, akan lebih fokus kepada engineering partnya. Kalau teman-teman data analyst, teman-teman akan fokus kepada statistikanya. gitu dan selain itu pun juga ada selain tiga ini yaitu contohnya adalah data governance. Jadi data governance itu merupakan apa ya kalau saya bilang bagian keamanannya lah ya. Jadi dia akan mengimplementasi data strategi, roadmap gitu dan juga dia akan ngurusin yang namanya governance framework. Jadi dia akan ngecekin data tersebut itu aman atau enggak, cara penyimpanannya bagaimana. Terus ketika ada report yang datang itu atau report yang dihasilkan itu harus sama dengan source datanya gitu. ketika um, laporan bulannya laporan bulanannya merupakan 12 juta maka di report harian di totalnya itu harus juga 12 juta gitu kira-kira, pokoknya harus sama antara yang masuk dengan yang keluar ya, gitu. jadi due diligence-nya data governance itu ini yang merupakan bisa jadi merupakan partnya data engineering juga, karena di saya dulu pasti Gojek juga ngurusin Data governance juga ngurusin data engineer juga gitu. Jadi cakupannya akan sangat luas data engineer itu. Ya. Nah sekarang kenapa dibutuhkan data engineer? Kan dulu sempet ya, sampai sekarang sih masih sempet. Apa? Booming banget masalah data scientist. Ya. Banyak sekali bootcamp ya. Itu juga data scientist. Dan kebetulan istri saya itu juga data scientist. Dan bagiannya itu di bagian paling atas ini. Di sini juga nih. Ya. Bagian AI, deep learning. Tapi ujung piramida ini, teman-teman, di hierarchy of needs ini tidak akan tercapai kalau misalnya yang bawahnya atau pondasinya itu nggak disiapkan. Itulah mengapa data engineer itu dibutuhkan, teman-teman, karena bagian collect, move, atau store, lalu explore, transformnya sampai agregat ini dilakukan oleh teman-teman data engineer dan data analis, data analis bukan sebelah ini sini. Dan juga data engineer juga masuk ke sini kalau dia akan masukkan sebagai agregat features, dan training data. Jadi di sini juga bisa sampai masuk data engineer. Jadi satu, dua, tiga, empat itu bisa partnya data engineer. Jadi yang pertama kita akan generate dulu datanya dari external data, ya generate content, instrumentation, ini di sini adalah data acquisition, pengambilan data. Lalu di sini adalah bagian pipelining, ETL, struktur data, dan sebagainya, di mana kita intinya adalah untuk melakukan agregasi data. Agregasi data ya. di sini, lalu cleansing data, dan sebagainya. Setelah data tersebut udah berbentuk yang lebih terstruktur, ya, itu dia akan masuk ke bagian cleaning (anormal detection). Apakah ada data yang aneh, data preparation, dan sebagainya? Setelah selesai, baru akan dibuat data features-nya. Data engineering itu juga bisa untuk membantu membuat data features, karena sekitar ya lebih dari 70% dari data science itu adalah untuk mereka bikin features, dan mereka ngutik-ngutik features-nya seperti apa gitu. Jadi kalau ada features-nya atau datanya matriksnya itu lebih dari 100 ya kita harus ngecekin mana yang kira-kira paling mungkin untuk masuk sebagai modelnya. Nah, kita juga bisa ambil peran di situ. Baru yang di sini a testing, experimentation, ML algorithm dan paling atas lagi AI dan deep learning itu masuk kategorinya data scientist gitu ya, yang lebih masuk ke arah statistika. Seperti itu. Jadi ini tidak akan terjadi kalau yang bagian bawahnya harus tidak kuat terlebih dahulu. Jadi kita harus make sure harus ada data engineer terlebih dahulu baru akan ada data scientist. Gitu. Baik. Ini yang seru yaitu demand data engineer. Kenapa data engineer ini mulai rame? Karena ketika yang atas sudah dibikin terlebih dahulu tapi yang bawahnya masih belum kuat, yang terjadi adalah ada kecenderungan untuk kita baru memikirkan demand seperti apa. Oh, ternyata kita butuh Um, big data ternyata data kita sudah terlampau banyak gitu. kita sudah nggak bisa lagi menggunakan server kecil seperti ini maka kita membutuhkan data engineer yang lebih dari satu misalkan kayak gitu maka dari situ kita bisa tahu bahwa demandnya data engineer itu sangat besar teman-teman ini at least data tahun 2020 ya dan sampai sekarang masih relevan jadi data engineer itu kebutuhannya lebih dari backend developer backend developer itu bagian yang bikin API yang bikin hubungannya sama um, apa namanya ya back lah ya back end yang bikin yang ngoding-ngoding gitu ya. itu lebih dibutuhkan data engineer yang sekarang seperti itu. Karena backend developer emang sudah embed ya di satu perusahaan dan data engineer itu fungsinya adalah untuk nge-enrich data seperti itu. Dan ini terkait data engineer yang ada di Indonesia. Jadi ini di Jakarta, ini di seluruh dunia. Bisa teman-teman lihat cek aja di LinkedIn itu pasti ada banyak banget teman-teman. Ada banyak banget um, data-datanya yang teman-teman bisa coba lihat, gitu ya, dari yang paling um, basic ya, atau entry level sampai yang um, manager level tuh ada data engineer. Ya, kalau udah agak tinggi, mungkin namanya bukan data engineer lagi, mungkin data arsitek, atau mungkin um, apa namanya um, data manager dan sebagainya gitu. Ini juga, kenapa kita um, pilih data engineer karena yang jelas selirnya lumayan. Tapi ini kita bisa lihat, kalau ini ada di Amerika dan ini di Silicon Valley, jadi otomatis ya gede. Tapi at least di South Asia, ya, kalau teman-teman compare, itu data engineer itu selirnya lumayan gede. ya. Kalau di, kita ngomongin cakupannya di South East Asia, dan job-nya seperti apa ketika kita sudah senang ngomongin, oh ternyata demand-nya banyak nih udah demand udah banyak terus apa namanya? pekerjaannya juga um, lapangan pekerjaannya juga banyak gitu kan di Indonesia dan juga di sofistisasi Asia at least itu kita perlu tahu tuh job apa aja nih gitu. pasti ada trade-off-nya kan gitu ada apa, gajinya lumayan gede terus juga apa namanya? lowongannya banyak ini ini ada apa di baliknya nih gitu kan nah nya itu lumayan banyak dibandingkan dengan data scientist ya ini lebih bervariasi sebetulnya, jadi kita nggak akan banyak fokus di, di model doang itu enggak kita akan fokusnya di banyak banget, dari hulu sampai ke hilir dan balik lagi ke hulu lagi, itu banyak banget jadi data gender itu pertama data preparation data migration, data ingestion, data cleansing data ingestion sudah jelas ya, itu merupakan data pengambilan data dari data eksternal dan data internal data cleansing yang jelas adalah untuk kita ngambil data ya ambil data terus kita akan bersihkan. data migration ini akan lebih sedikit um, workload-nya lumayan besar karena kita akan migrasi biasanya migrasinya adalah dari on-premise ke cloud atau mungkin dari on-premise ke on-premise ke yang lebih besar atau mungkin memindahkan platform dan sebagainya data migration dan biasanya yang yang saya um, kon, apa, di consulting itu yang lebih banyak itu adalah data migration mereka mau memindahkan nih data di on-premise ya mereka mau memindahkan ke cloud misalkan ada AWS atau mungkin ke Google atau mungkin ke apa satu lagi itu namanya Azure ya Microsoft Azure. Lalu yang kedua ETL atau extract transform dan load di mana kita akan melakukan ekstraksi data, transformasi data dan load data. Jadi di sini kita juga bisa ngejoin data, lalu kita akan bikin features dari situ, itu banyak banget dan toolsnya bermacam-macam teman-teman. Enggak akan selesai belajar nih kalau di ETL tuh. Dan juga ada arsitek, arsitek ini seru nih. Jadi kita akan bikin ya bikin arsitektur tentang data lake, data warehouse, data mart dan data modelnya juga dan yang jelas kolaborasi karena kita fokusnya adalah sebagai support ya kita sebagai support kita bukan main person gitu jadi kita sebagai asis kalau dalam apa perusahaan kita mungkin nggak kelihatan nggak terlalu kelihatan banget data engineer tuh tapi kita selalu akan dibutuhkan gitu engineering kan kayak gitu nggak kelihatan siapa yang nge-build, dia nggak kelihatan yang dilihat biasanya data analis ya yang bikin apa namanya um, tablu terus yang bikin apa namanya uh, dashboard visualisasi yang bagus-bagus gitu kan dan juga data saintis yang bikin modeling dan sebagainya kita sebagai support jadi teman-teman jangan harap wah kita akan bisa untuk encourage kelihatan banget gitu enggak tapi kita akan support gitu kita akan support data saintis kita akan support data analis dan kita akan support dari back end it team tapi kita akan bisa belajar banyak dari mereka Kayak gitu, karena kita support itu, kita akan tahu use case-nya mereka juga, kita akan tahu juga tentang hmm, gimana caranya bikin dashboard dan sebagainya gitu. Dan rata-rata teman-teman data scientist, oh, sorry, data engineer itu bisa cross kemana-mana, bisa ke data scientist sebagai machine learning engineer dan bisa masuk ke data analis juga, bisa ke IT juga. Jadi lebih gampang karena dia punya tekst stack yang lebih penuh gitu ya lebih komplit. Dan yang terakhir juga sebagai governance, karena kita juga build data convention, juga build data catalog, data quality dan data audit seperti itu. Jadi end to end nya kita dapat semua. Tergantung dari teman teman, termasuknya kemana. Kalau di perusahaan startup ya teman teman ya, kalau di mau masuk ke startup, biasanya teman teman akan disuguhin banyak banget kerjaan dari A sampai Z. Jadi teman teman dari prepare data, sampai governance teman teman yang kerjain. Ada trade off nya, teman teman bisa belajar banyak, tapi teman teman juga akan sibuk ya. Tapi kalau teman-teman akan belajar di um, perusahaan yang sudah mature, yang sudah settle, teman-teman akan cenderung akan ditempatkan ke posisi yang sudah um, ada. Contohnya misalkan fokusnya akan ke ITL, udah ITL terus ke situ. Yang arsitek akan ke arsitek terus kayak gitu. Jadi dia akan lebih fokus, gitu ya. Jadi tergantung sama perusahaannya masing-masing. Ya. Dan skillnya nih seru nih, skillnya paling banyak. nggak cuman Belajar tentang power gaming doang, basic programming enggak ya? Basic programmingnya biasanya kita pakainya Linux, Linux yang ini sorry, Linux sih, ehm, pakai Python dan kita pakai Linux dan unix system untuk base programmingnya. Kenapa kita biasanya pakai Python supaya kita ngodingnya bisa dibaca oleh teman-teman data scientist dan data analis kayak gitu? Kalau kita pakai Java dan kita juga pakai misalkan Go yang sekarang, itu akan lebih mudah dibaca oleh teman-teman IT. Tergantung kita menggunakannya untuk apa dulu. Kalau kita menggunakannya untuk ETL, untuk transformasi data, kita lebih cocok untuk menggunakan Python. Kenapa? Supaya bisa dibaca sama teman-teman yang lain. gitu, Lebih enak. Dan kita yang jelas belajar SQL dan SQL wajib. lalu juga Airflow sebagai data organization, dan juga Git-nya juga dan ETL. Kalau Big Data itu lebih besar lagi, kita akan belajar tentang Hadoop, ya, yaitu Big Data Platform, HDFS, MapReduce, Spark, dan sebagainya. Dan kita juga belajar Cloud. Ini yang paling rame. Kenapa data engineer sekarang lagi rame? Karena ada cloud ini. Kita akan rame-rame untuk apa memindahkan data kita ke cloud. Ya Di cloud itu ada infrastruktur as service, seperti virtual machine. Itu. Lalu juga ada software as service, misalkan kayak e, talent, informatika, dan sebagainya, itu softwarenya. Dan juga ada platform, ya seperti misalkan platform itu kayak Glue di AWS, terus juga seperti data flow yang ada di Google. ya itu juga menggunakan platform as service. Jadi skillnya tuh banyak banget, teksteknya tuh banyak banget teman-teman. untuk data engineer dan enggak berhenti di situ, kita juga bisa belajar yang lain juga kayak gitu. Dan karir petnya biasa ya ini enggak nggak saklek ya. Jadi misalkan untuk junior itu biasanya less than one year experience, biasanya teman-teman di sini biasanya magang dulu. Teman-teman akan magang, coba untuk internship. Setelah itu teman-teman akan coba langsung masuk ya. Ketika udah jadi permain atau kontrak itu at least 1 sampai 4 tahun teman-teman udah dibilang sebagai mid ya sampai senior sampai sekitar empat tahunan baru ntar ketika udah tahun kelima teman-teman akan dipercayai untuk pegang suatu project biasanya tapi enggak saklek bisa jadi di tahun ketiga teman-teman udah jadi lead bisa jadi gitu ya. Jadi ini enggak saklek tapi intinya seperti itu. teksteknya seperti apa? teksteknya macam-macam. Ini juga nggak saklek juga ya. Jadi contoh di sini kita bisa lihat ada data science serta visualization atau BI-nya, ada data engineering part-nya. Kalau di data engineering rendering partnya itu akan lebih fokus kepada database, kepada big data. Di sini ada Hive, di sini juga ada NoSQL, ini juga ada NoSQL juga ya, Cassandra. Dan di sini juga ada Spark. Di mana Spark ini bisa dipakai untuk ETL-nya kita, tapi dipakai juga sama data science untuk mereka bikin machine learning. Maka di sini dalam Spark ML ya. Dan di sini jelas mereka pakai Python, kita pun juga pakai Python. Ada data visualization, juga data blue Power BI dan sebagainya itu pun juga kadang-kadang kita pakai juga ya. Dan Snowflake itu kita pakai sebagai data engineer itu karena kita harus bikin uh, table dan kita harus melaksukan data ke situ juga. Ada pinta, Oracle, MySQL, SQL Server dan sebagainya ada banyak banget teman-teman. Tergantung sama um, di perusahaan tersebut pakai apa. Jadi ngikutinya pakai itu aja sebetulnya. Karena kalau kita belajar tentang tech-tech itu nggak beres-beres. Selalu ada yang baru tiap tahunnya, gitu ya. Jadi paling enak adalah belajarnya gimana? Belajarnya adalah sesuai dengan use case-nya masing-masing. Di perusahaan teman-teman ada apa nih? Gitu. Oh kita pakainya Cassandra satu, ada PostgreSQL ya. Udah kita akan fokus kepada itu. Terus big data-nya pakai apa? Big data-nya kita menggunakan misalkan Snowflake ya. Udah kita belajar itu aja. Kalau gitu. kita akan fokus ke situ dan kita akan ambil best practice-nya, itu yang paling oke. Okay. Nah ini adalah garis besar dari arsitektur big data teman-teman. Jadi garis besarnya adalah kita punya data lokal, punya data survei terparti atau IoT gitu ya. Di sini teman-teman bakal punya misalkan data ini di data sourcenya, Ada banyak banget datanya. Enggak cuma data di internal tapi juga dari eksternal. Contohnya di sini ada terparti dan juga data IoT. Tahu kan IoT kan? Raspberry, lalu ada apa? Mikrokontroler, mikroprosesor yang lain itu yang yang ada sensornya itu bisa masuk ke kategori IoT. Saya juga main di IoT juga sih sebagai hobi. Nah, setelah semua ini sudah kita ambil gitu ya. Itu akan masuk ke namanya data lake. Data lake itu apa? Saya jelaskan, data lake itu merupakan satu kumpulan datanya yang sifatnya masih semi struktur. Belum terstruktur. Jadi bentuknya masih file. Bisa CSV, bisa JSON, XML dan sebagainya. Bisa juga bentuknya foto, bisa juga bentuknya um, apa? video dan sebagainya. Kita tumpukkan semua ke data lake kayak gitu. Jadi data lake itu kita ngumpulin semua datanya, dimasukin ke situ. Intinya adalah kita akan e, masukkan semua data yang available ke situ. Kita nggak pikirin use case-nya dulu, penting datanya ada dulu. gitu Penting ada data-datanya dulu, baru kita akan pikir use case-nya. Jadi kalau saya sendiri nih, kalau tanyain, mas mending mikirin datanya dulu mau diapain atau kita ngambil datanya dulu? Ambil datanya dulu, ambil sebanyak-banyaknya, yang bisa kita ambil, ambil dulu. Itu yang di Gojek itu, ya, gitu. kita ambil semua datanya dulu enggak peduli itu bakal dipakai bakal nggak dipakai semuanya ambil dulu baru kan kita masukkan ke data lake baru setelah itu baru kita pila-pila ya teman-teman tau marikondo kan ya marikondo itu kan kayak gitu semuanya itu dia kan um, dari yang berserakan itu kita dia kumpulin dulu satu ruangan ya utama gitu kumpulin semua barang-barangnya gitu sampai kayak menggunung ya setelah itu dipilah-pilah oh kira-kira ini bisa dibuat ini nih kira-kira ini nggak dipakai kira-kira ini bisa dipakai untuk use case-nya yang ini, gitu. Jadi, dari situ kita akan memilah-milah datanya, gitu. Nah, yang dipilah-pilah dan dirasa cocok untuk use case, kita akan masukkan ke data warehouse. Data warehouse merupakan data yang sudah terstruktur, teman-teman, sudah ada tablenya, udah ada naming conventionnya, ya. Row-nya namanya apa, table name-nya apa, lalu data tab-nya apa, apakah dia menggunakan integer atau angka, dia menggunakan string atau ya. Kata, ya atau dia menggunakan teks yang panjang gitu. Ya ibaratnya kalau kita bikin Excel sheet ya, kalau belum-belum teman-teman yang belum tahu. Itu lebih terstruktur, yaitu database merupakan table yang sudah terstruktur. Nah, dari database tersebut baru kita akan bisa bikin yang namanya visualization. Kita bisa bikin tablo dari situ ya. Kita bisa bikin reporting atau kita bikin bisa bikin uh, machine learning juga dari situ ya, dari situ. Jadi bagiannya untuk BI atau data analis ya atau data visualization itu di bagian sini visualization dan reporting untuk machine learning di bagian sini nih untuk teman-teman data scientist khusus untuk data engineering dari mana dari sini dari sini sampai sini dari data lokal survei dan sebagainya itu sampai data warehouse jadi gede banget gede banget tergantung teman-teman terah fokusnya akan di mana teman-teman bisa fokus di bagian data position bisa fokus di bagian data lake dan data warehouse staging bisa fokus di bagian untuk bikin ETL-nya gitu atau ELT, di bagian data warehousenya itu juga bisa jadi kerjanya bisa beragam masing-masing semakin mature kompanye um, uh, teman-teman ya nantinya itu akan semakin kecil lingkupnya gitu jadi nggak akan besar kecuali teman-teman di startup yang baru bikin tapi teman-teman harus bikin tuh dari awal sampai akhir bisa-bisa teman-teman juga akan bikin visualisasinya juga gitu. Karena yang terjadi dulu sebelum saya di Gojek saya juga hmm, join sama startup juga, saya bikin dari awal sampai akhir gitu. Jadi bikin end to end-nya juga. Really really end to end dari awal sampai akhir. Bikin servernya iya, ngambil datanya iya, bikin visualisasi juga iya. Dan reporting juga iya. Tapi setelah itu saya belajar banyak kan. Setelah belajar banyak baru saya akan um, pindah, terus akan fokus di suatu bidang kayak gitu. Oke. Okay. Dan ini lebih detailnya lagi, jadi untuk ETL Data Environment itu akan masuknya di bagian sini, ETL-ETL, atau Extract, Transform, Download. Jadi data source yang kayak tadi itu bisa diambil dari data entry, application, transaction, terus akan masuk ke bagian ETL-nya, ya, ditransformasikan, lalu akan masuk ke staging area. Staging area itu merupakan area yang digunakan untuk ETL untuk memproses data setelah data diproses baru akan masuk ke bagian data warehouse di mana mereka akan melakukan agregasi data. Nah, biasanya di sini akan dipakai sama teman bisnis intelligence ya. Terus setelah itu akan masuk ke data mart. Jadi data mart merupakan data yang sudah terstruktur, yang sudah paling matang, sudah siap untuk dijadikan report dan visualisasi kayak gitu. Jadi kan bisa-bisa seperti itu. Dan biasanya akan dibikin di eh, hierarki Gitu. Dan siapa aja yang bisa mengakses? Contoh di sini user, user group satu hanya bisa mengakses data mart yang sales dan purchase. Yang dua hanya bisa mengakses sales dan stock dan yang 3 hanya bisa mengakses purchase dan stock seperti itu. Dan itu e, biasanya juga kadang-kadang yang maintain juga kita, data engineer gitu. Karena dia termasuk dari dari bagian arsitektur juga. Jadi di sini bagian data entry, di sini bagian data engineer, BI, data analyst data science di sini bagian manajemen stakeholder gitu. Jadi BI sama data itu bisa jadi satu, bisa jadi enggak. Gitu, tergantung sama komponennya masing-masing. Oke. Okay. Dan ini merupakan data warehouse level design, ini saya ambil dari Gojek punya juga ya. Jadi yang paling bawah adalah level staging, merupakan level yang paling basic ya, di datanya hanya dicemplungin gitu aja ke data warehouse dan apa namanya? dia enggak punya struktur data yang um, pakem gitu, jadi merupakan ngambil dari source-nya. Kalau source-nya nama, nama row-nya itu itu ya udah itu gitu. Jadi dia nggak akan berubah apa-apa. Nah setelah itu akan dimasukkan ke bagian integration atau standardization. Jadi semuanya kan distandarisasi dari nama table-nya, nama row-nya, lalu data type-nya apa, dia akan distandarisasi. Dan setelah itu akan masuk ke level akses di mana semuanya akan dijoin satu dengan lainnya fact table-nya akan dijoin lalu juga akan yang lainnya juga akan dijoin dengan tetap dimension ya. Jadi jadi akan bentuk yang lebih sempurna gitu. Jadi kelihatan bentuknya seperti apa. Ya. Dan yang terakhir adalah data mart merupakan ya summary dari data-data yang ada. Jadi misalkan di akses ini kita punya di integration ini kita punya data transaksinya dan di sini kita punya data merchant gitu. Di sini kita akan menggabungkan data merchant dengan data transaksi dan di data martnya kita akan merupakan data gabungan. Misalkan revenue, revenue per bulan ya, revenue per bulan, jadi bisa kelihatan di data martnya, di mana data mart akan dibikin untuk reporting dan juga visualisasi, gitu kira-kira. Jadi semakin bawah level aksesnya akan semakin raw. Jadi bagian bawah ini BI developer atau data engineer ya, kita bilangnya, dan kinerjanya akan semakin raw atau semakin high karena datanya kan semakin banyak kan. Dan semakin ke sana, semakin ke atas, itu yang akses akan lebih ke high level management. Dan datanya akan semakin sedikit atau semakin mampat karena dia merupakan summary-nya. Gitu kira-kira, teman-teman. ya Dan kita masuk ke Big Data Platform. Big Data Platform itu ada beberapa. Ini merupakan yang on-premise. Ada Hadoop, Cloudera, Hotermose, dan MapR. Dan Big Data Provider juga ada on-premise. Dan Cloud Provider-nya yang lagi rame adalah at least ada empat ini. Google Cloud, AWS, Azure sama Alibaba Cloud yang udah dari Indonesia adalah Google Cloud dan Alibaba Cloud ya, AWS dan Azure harusnya tahun ini sih masuk ke Indonesia. Kalau ketiga ini sudah masuk ke Indonesia maka data engineer pasti akan banyak banget demand-nya. karena mereka akan berlomba-lomba untuk memindahkan data mereka dari on premise ke cloud. Jadi siap-siap aja teman-teman. Oh udah masuk ya? Oke oke. oke. Kalau udah masuk berarti Ya, pasti udah ramai. Udah ramai. Karena dari saya pun juga udah ini, udah terima beberapa project untuk data migration dari on-premise ke beberapa di sini gitu kira-kira. Baik, ETL. Kita akan masuk ke ETL. Jadi di ETL itu teman-teman akan beda dengan ELT yang di sini. ETL itu pertama adalah kita mengambil dulu extract ya. Jadi kita akan extract database file ya, application tes, tes. Kedengaran kah? kedengeran Mas Syarif Iya, sorry mati lampu teman-teman. Oh, Jadi saya pakai tether dulu ini. Mohon maaf. Oke, saya lanjutin dulu sebentar. Sebentar, mohon maaf pada kesalahan teknis. Share dulu screen. Baik. Oke. Jadi saya um, Kembali lagi, berarti di ETL ini kita ekstrak dulu datanya, baru kita load ke data warehouse, baru ntar kita bisa analisis ya. Jadi di sini di bagian ekstraknya itu punya kita ada database, ada filenya juga. Kalau misalnya ada SaaS application juga bisa diambil atau dari webhooks gitu ya. Kita akan melakukan ekstrak itu, setelah itu baru akan masuk ke data warehouse. Sedangkan kalau misalnya ETL itu dia lebih simple dari bagian database file atau application-nya atau webhooks-nya, dia akan di-load terlebih dahulu. Di dalam data warehouse ya, secara kasar aja. setelah itu baru akan dilakukan transformasi menggunakan query. Setelah itu baru hasilnya juga akan berbentuk tabel dan bisa dianalisis. Itu kira-kira. Gitu ya. Dan ini contohnya untuk ETL sama di Nah, Di ETL, ini kita bisa coba untuk menggunakan AWS Glue, itu merupakan ETL, platform yang ada di AWS. Dan LT kita bisa menggunakan BigQuery yang ada di Google Cloud. Kalau di AWS, ETL itu bisa menggunakan Redshift. Cuman dia akan cost-nya lebih besar di awal, karena kita harus spin server, ya spin servernya up server. Sedangkan kalau di BigQuery di enggak. Dia akan hanya menggunakan as per use doang. Gitu. Jadi kita akan dibebankan biaya kalau kita query. Itu, jadi beda penggunaan. ETL pun kalau di AWS itu menggunakan Glue, kalau misalnya di apa namanya? di um, Google itu bisa menggunakan Google Cloud Dataflow, ya. Ini saya cobakan salah satu contoh misalkan untuk ETL dulu ya. Untuk ETL bentuknya akan seperti ini. Jadi kita punya yang namanya data lake. Jadi di data lake, teman-teman, itu bentuknya akan seperti ini. Jadi misalkan saya punya data COVID, ya. Pertama adalah data fact table atau data transaksinya, data COVID misalkan. Kita cek query SP, nah kayak gini. Jadi contohnya dia punya record date, punya Geo ID. itu bentuknya adalah ID dari negara-negara, gitu ya. Dan daily confirm case dan daily dates. contohnya seperti itu. Dan satu lagi adalah data dimension atau data penyerta. Atau data keterangan. Di sini itu bentuknya seperti ini, contohnya. Jadi dia akan ada GUID sama keterangan country name-nya apa. Tuh, kalau titik itu chat, kalau untuk Kuba, 2 Fiji, dan sebagainya. Jadi, um, ini Quid merupakan inisial negaranya. Dan country ini adalah nama negaranya. Jadi kita akan cukup menggabungkan, menggabungkan antara GeoID um, dengan table Transaksi COVID tadi, kan di transaksi COVID itu cuman ada Quid um, tapi nggak ada namanya. Nama negaranya. Karena kita ingin tahu nama negaranya, maka kita akan menjoinkan kedua ini. Ini contoh aja ya. Jadi di sini adalah merupakan data lake-nya yaitu datanya dibentuk berupa CSV aja. Jadi ini masih semi terstruktur ya. Jadi di sini belum ada kayak karakternya harus menggunakan apa? Apakah dia menggunakan integer atau menggunakan string ya. Kita masih belum bikin di situ. Jadi ini masih semi terstruktur. Jadi kita harus bikin initial terlebih dahulu. Jadi dari data lake ya, baru kita akan bikin menggunakan AWS Glue ini kita menggunakan AWS ya dan kita menggunakan Google Cloud Studio saya dulu ini visualisasinya jadi ini contohnya teman-teman jadi di sebelah kiri itu merupakan paket atau data lake untuk bagian fact COVID ya transaksi Covid-nya. Jadi per harinya itu seperti apa? Apakah ada penambahan kasus atau ada kematian tambahan? Itu ada di fake Covid ya. Terus setelah itu di bagian kanannya merupakan gim.csv yaitu tadi yang bisa kita bilang sebagai data penyertanya. Untuk kasih tahu bahwa inisial negara tersebut itu namanya itu apa semudah itu. Setelah itu baru kita play mapping untuk bikin skemanya jadi kita kan masih semuanya struktur tuh belum ada skemanya nah di sini kita bikin skemanya bahwa record yang tadi di CSV itu harusnya data tipenya tuh date gitu GUID-nya menggunakan string daily confirm case-nya menggunakan big integer dan daily nya menggunakan big integer juga gitu ya dan di sebelah kanan itu apply mapping juga jadi di sini ada GUID dan ada country name-nya yang masing-masing menggunakan string karena di sini ada yang sama yaitu GUID, maka nggak boleh nggak boleh sama. Kalau kita menjoinkan antara kiri dengan yang kanan, maka GUID-nya sebelah kan kita ubah namanya adalah rename case for join ya. Jadi di sebelah kanannya kita akan rubah dengan tambahan right seperti itu right GUID dan right country name. Setelah itu baru di join tuh di -join, menggunakan inner join ya. Di sini juga ada yang macam-macam ada left join dan right join juga ada full join ya atau outer join. Setelah itu kita akan gabungkan yang kiri, Quid, dengan yang kanan, right Gid Setelah itu akan dimasukkan ke bagian outputnya, gitu, kira-kira. ya. Baru itu bisa kita run, kita klik run, jadi akan starting dan kita bisa lihat di bagian runs nya Dia akan running ya, seperti itu, dan dia akan bikin di bagian outputnya. Kalau kita lihat di sini, di bagian output yang paling bawah, dia akan bikin di bagian sharif demo slash output. Jadi kita akan lihat di bagian outputnya, bentuknya kan seperti ini, ada part-partnya gitu. Kenapa part-part? Karena dia e, dibikin secara paralel, teman-teman. Seperti -teman. gitu dibikin secara paralel, sehingga pada saat dia e, outputnya, dia juga akan bikin part-part seperti itu. Tapi biasanya kita akan bikin sesuai dengan partitionnya masing-masing. Tapi untuk contoh kali ini kita nggak akan bikin partition, kita hanya bikin defaultnya seperti apa. Nah di sini kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita lihat dia bentuknya adalah JSON. Kalau kita download ya, show introduce. ini kali satu terus masuk ke sini nah bentuknya kayak gini nih jadi dia ada bentuknya jason jadi ada dialisasinya berapa, uid nya apa, country name nya ada dan juga daily confirm case dan ada UID yang sebelah kanan gitu ya nah dari situ teman-teman kita bisa untuk ngambil datanya karena datanya tadi sudah ada di sini di bagian apa namanya output ya di sini terus gimana caranya kita mengakses kalau seperti ini kan datanya kan masuk ke sini semua nih gimana caranya kita mengaksesnya gitu nggak mungkin kita cek satu persatu maka dari itu kita membutuhkan yang namanya data warehouse dari sini yang merupakan data yang sudah di join tadi yang merupakan integration layer ya itu kita akan masuk ke yang namanya Athena Athena dia akan mengubah dari bentuk seperti ini ke bentuk yang lebih terstruktur gitu jadi bentuknya akan seperti ini kira-kira bentuknya akan lebih mudah untuk query. Jadi bisa seperti ini. Kalau kita run, contoh misalkan select from default ya. Ini adalah materi SQL yang akan kita pelajari di Digital Sekolah juga. Jadi bisa kelihatan di sini ada UUID-nya dan ada country name-nya. Bagian country name-nya. Jadi kita bisa query langsung dari sini country name-nya. Itu kira-kira. Dan di sini juga ada daily data, juga ada daily confirm case, ya. Jadi dia lebih terstruktur. Jadi ini merupakan bagian data warehousenya. Jadi kalau saya bisa bilang ya, saya coba gambarkan, karena detail ini lebih kompleks daripada yang ETL tadi. Kalau di ETL otomatis kita akan belajar menggunakan data source tadi, saya singkat sebagai DS, data source. Dan dari data source ini dia akan kita masukkan ke bentuk staging layer yaitu ETL tadi. Dari real tadi karena dia ekstrak, ya dia di bagian sini adalah E yaitu ekstrak, T nya di sini transform, baru dia akan load. Loadnya kemana? Loadnya boleh lagi ke bagian sini, ke bagian apa namanya, data lake. Data lake lagi boleh atau bisa langsung ke data warehouse juga boleh. Bebas. Tergantung sama use case-nya masing-masing. Kalau yang tadi kita lakukan adalah kita ngambil ya data source-nya yang juga dari data lake juga. Dan kita ekstrak, kita transform menggunakan ETL yaitu AWS Glue. Baru kita load juga ke data lake juga. Dari data lake baru kita akan masukkan ke data warehouse seperti itu. Data warehouse kalau AWS harusnya dia menggunakan Redshift. Tapi karena emang Redshift ini pertama tuh mahal, yang kedua itu spin up-nya juga agak lama. Dan kita hanya untuk demo, jadi kita bisa menggunakan langsung menggunakan Athena. Jadi Athena dia akan mengambil data dari sini langsung, ya, metadatanya untuk melakukan query dari data lake secara langsung. Karena ada beberapa case di mana perusahaan itu nggak butuh banget yang namanya data warehouse. Bisa jadi, pada mereka bisa, mereka bisa menggunakan misalkan, oh saya sudah cukup menggunakan Athena ini, sudah cukup nggak butuh. Duhai yang besar dan mahal, kayak gitu. Itu ada hizkit seperti itu. Jadi, kita bisa menggunakan hizkit seperti ini, atau kita bisa langsung, misalkan kita punya redshift atau data warehouse secara langsung, kita akan melakukan load langsung ke data warehouse atau redshiftnya seperti itu. Itu juga bisa, tapi yang jelas di sini akan lebih mahal sih, karena dia akan spin up redshift atau cluster servernya. Itu, teman-teman, ini ya yang untuk ETL, ya. Jadi, dia akan ngambil dulu extract, transform, dan load, baru akan dimasukkan ke data warehouse. Dan yang kedua itu bentukannya akan lebih simpel yaitu ILT. ILT itu seperti apa? Jadi ILT itu bentukannya akan di load terlebih dahulu. Di load terlebih dahulu kereta warehouse baru dianalisa. Jadi di sini contohnya saya menggunakan query. Query. Jadi gimana caranya untuk kita masukkan datanya? Sesimpel ini. Sesimpel kita create table. MT em, Table, misalkan saya upload aja datanya, rows, Covid 2 misalkan namanya, lalu skemanya juga bisa auto detect ya, baru kita create Dan langsung jadi, jadi kita akan load terlebih dahulu, ya, bentuknya, dan udah ada langsung preview-nya, langsung jadi ke bentuk tablenya Dan si BigQuery ini, dia akan secara intelligence ngecekin data di CSV tersebut, bentuknya tuh apa. Dan karena dia ngecekin bahwa, oh, bentuknya tuh kayak edit, karena formatnya YMMDD, dia akan langsung bentuknya kayak edit dan GUID dia string dan dari confirmation case dan dari dash karena di angka semua dia langsung akan bikin sebagai integer seperti itu lebih mudah ya dan langsung bisa query teman-teman misalkan efek dua tadi yang sudah kita bikin itu bisa langsung di query secara mudah seperti ini select bintang from jadi kalau di running dia akan langsung keluar result-nya gitu GUID Nah, kita kan di sini belum tahu geo id nya nih, contohnya nih ya. Kita kasih where, GeoID sama dengan ID. Karena ID kan pasti Indonesia kan. Jadi kita reaneng dulu. kita ya, tanya untuk Indonesia. Nah, di sini saya ada data, misalkan saya mau ngambil data menjoinkan dari yang tim Geo dan back covid yang saya sudah bikin tadinya gitu ya. Jadi saya akan select dari table covid saya kasih inisial A dan kita join dengan tim geo yaitu inisialnya B di mana A Goid, sama dengan B D yang country-nya hanya Indonesia. Gitu. Baru kita run. Dan akan langsung jadi report seperti ini. Gitu ya. Misalkan kita juga bisa bikin kasih contoh lain misalkan saya mau ke, dimulai misalkan record date yang lebih besar dari 20210501 misalkan Sekitaran ini. sudah. Oh. Tidak ada dari data itu rupa ini Nah, ini tadi. Tadi tanggal 10 tang -tang tahun 2022 di sini. Nah, kita bisa lihat tadi ada penambahan dari kasusnya seperti itu. Ya. Jadi bisa lebih kelihatan. Nah, lebih BigQuery ini biasanya dia gabungannya bisa pakai Tableau, Looker atau Data Studio. Seperti itu. Jadi akan lebih end to end dari bagian data warehousenya sampai data visualization. Okay. Jadi dari sini perbedaannya dengan ILT yang tadi adalah, kalau ILT seperti ini ya, kalau ETL kita dari data source atau data lake kita ambil kita ekstrak dulu transform lalu load ke data lake lagi baru masuk ke data warehouse sedangkan kalau misalnya yang elT itu akan lebih gampang teman-teman ELT itu dari data source nya atau kita bisa bilang juga data lake nya baru dia akan masuk ke data warehouse nya dwh baru setelah itu dia akan looping kayak gini jadi kalau misalnya kita mau bikin query baru atau kita naik layernya dari layer integration ke layer datamart misalkan, kita akan bikin satu query yang baru, yaitu query untuk bikin table yang lain. Jadi query, dia akan masuk ke sini lagi. Jadi dia akan hanya menggunakan DWH 1 wajah doang ini. Kelebihannya, dia akan lebih ringkas, ya, lebih cepat yang jelas, dan bisa dibaca oleh nggak cuma data engineer, tapi juga data scientist dan data. Analis karena rata-rata pasti semuanya juga ngerti SQL karena SQL itu merupakan bahasa yang wajib untuk teman-teman di data wajib gitu jadi ini lebih simple jadi ekstrak ini ekstrak ya ekstrak baru di load dulu masuk ke sini baru di transform transformnya pakai apa ya pakai query itu tadi jadi lebih compact cuman dia lebih mahal teman-teman di data warehousenya karena rata-rata data warehouse itu menggunakan platformnya big data, platformnya big data. Kalau kita menggunakan OLTP atau mungkin database yang kecil kayak PostgreSQL yang biasa digunakan atau untuk backend ya, itu mereka nggak akan bisa untuk store data yang banyak gitu Jadi ada limitnya. Seperti itu jadi WH biasanya akan menggunakan platform big data dan biasanya akan ngambil RAM dan storisnya lumayan gede banget. Jadi Dipikir dulu, use case-nya kalau ada kelebihan uang, ya pakai dwh akan lebih enak dan use case-nya akan lebih mudah, karena data scientist dan data analis juga akan lebih mudah ngebaca query daripada mereka baca codingan yang etl di atas. Gitu ya, kenapa saya bilang codingan? Karena nggak semua orang bisa mengakses, misalkan glue studio. Kalau kita lihat, oke, okay, ini bentuknya apa ya visual gitu ya? Visual, tapi sebetulnya itu merupakan visualisasi yang di... Skrip yang divisualisasi, jadi ujung-ujungnya akan juga belajar menggunakan coding juga, ya. Di sini merupakan menggunakan Python, jadi harus mengoding juga di sini. Jadi, kalau kita mau custom otomatis, kita harus merubah codingannya. Dan ini enggak semua teman-teman di bagian data ngerti gitu. Contohnya data analis, ya, itu beberapa ada yang nggak bisa mengoding. Mereka hanya bisa untuk SQL dan untuk visualisasi. Nggak apa-apa juga. Jadi mereka akan lebih fokus untuk di bagian visualisasi dan datanya yang sudah um, bersedia di data warehouse. Tapi kalau kita menggunakan data warehouse seperti ini, ya, menggunakan ELT, teman-teman data science dan teman-teman dari data analis, mereka langsung bisa ngecek dari layer yang paling bawah sekalipun. Itu kelebihannya sih, ya. Dan digojek menggunakan ILD. So. Oke, okay. itu sekilas tentang ETL dan ELT, teman-teman, ya. Dan lanjut lagi masih ada waktu sedikit dan saya masuk lagi ke materi non teknis yaitu gimana caranya data, -data engineer. Setelah kita tahu tadi um, perbedaan antara data engineer, data analyst, data scientist dan kita juga belajar tentang data warehouse dan juga data ETL uh, ya secara singkat. Caranya ya kita harus belajar dulu programming language, database dan operating system juga. Ini yang wajib buat data engineer ya dan membuat portofolio, technical, portofolio itu bisa dapat dari mana aja, teman-teman dari bootcamp bisa dapat, teman-teman juga ngerjain suatu project juga bisa dapat, teman-teman ada um, ide lalu dimasukkan ke github, ya, itu juga bisa jadi portofolio teman-teman. dan bootcamp ini yang menurut saya secara um, akselerasinya lebih cepat ya, karena kita dipadu untuk bikin portofolio dan diwajibkan bikin portofolio, jadi otomatis pasti ada portofolionya dan juga internship atau magang, teman-teman. Jadi ada part di mana kita akan dibantu ya, nanti kalau untuk internship. Jadi kalau teman-teman internship biasanya akan dikasih task atau tugas ya. khusus untuk internship yang kadang-kadang bisa jadi project kayak gitu. Di mana itu akan bisa jadi nilai plusnya teman-teman. Jadi rata-rata kalau dikocek itu dikasih internship itu biasanya biasanya nggak cuma bantu-bantu tapi dikasih project. Kita ada kesulitan nih di bagian ini, kalau bantu tuh. Jadi dia akan bikin project untuk Internship, terus setelah itu mereka akan presentasi di akhir internnya mereka. Kalau bagus dan kita rasa oke nih oke kita akan perpanjang jadi um, permanen, kayak gitu. Itu ada gitu dan banyak, ya. Dan ini adalah solusi digital sekolah kenapa apa saya um, um, memutuskan untuk jadi instruktur di digital sekolah yang jelas ini digital sekolah itu untuk materi dan jurnalnya paling lengkap, paling lengkap ya. Dari profesional, dari student, dan juga ada job seeker juga, ya, atau talent-nya yang bagian untuk kita bisa nggak um, cuman belajar dari hard skill, tapi juga soft skill, dan juga connecting-nya, teman-teman, ya. Karena digital sekolah, kita juga belajar um, bersama, ya, dan juga, enggak cuman kita anjir juga, juga ada data scientist, marketing, dan sebagainya. Dan setelah itu, kita akan disuruh untuk bikin ya CV, lalu kita akan dikonekkan dengan internship dan hiring partner juga jadi akan lebih end to end gitu. Kadang-kadang kita bingung nih kita sudah punya portfolio kita juga sudah, sudah belajar banyak gitu terus kita sekarang gimana gitu ya dan digital school teman-teman akan dibantu sampai sana. Dan setelah itu ya kurikulum yang kita punya yang ini saya rangkai sama teman-teman data engineer digital school yaitu yang jelas adalah basic stage-nya yaitu basic programming, Linux, database, SQL yang pasti dan juga ada docker di sini karena rata-rata sekarang menggunakan docker ya juga basic java dan hadup juga fundamental dan operation-nya dan lebih ke arah analytical dan statistik kita juga ada belajar bangkit database, scraping juga ada Airflow itu juga udah wajib ya, API, Apache Analytics, Spark, dan Machine Learning juga ada Kafka juga dan dan final stage-nya adalah yang jelas ada op Python dan Spark Optimization dan ada Career Project ini yang penting nih, ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat ada Machine Learning ya, kenapa di Data Engineering perlu Machine Learning ya? Karena kita yang jelas itu ada ngodingnya juga dan karena Machine Learning yang dipakai itu bahasanya menggunakan Python juga yang juga kita pelajari. Terus apa ya? Ya sekali aja gitu kita belajar machine learning karena lebih mudah kalau kita belajar ada use case-nya. Jadi diharapkan ketika teman-teman belajar data engineer bersama kami, jadi teman-teman akan tahu end to end-nya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk sebagai data engineer, teman-teman juga bisa untuk cross, ya, cross karir. Jadi data scientist juga bisa, teman-teman cross karir jadi data analyst lebih bisa lagi, kayak gitu kira-kira. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman, terima kasih. Saya balikan kepada Mbak, Mbak, Mbak. Oke, okay, terima kasih Mas Syarif untuk penjelasannya terkait dengan data engineer. Tadi juga lumayan promosi terkait sekolah, kelasnya digital, uh, sorry, data engineernya uh, digital sekolah. ya Setelah ini, kita buka untuk sesi tanya-jawabnya. Tadi sudah, sorry, suaraku jelaskan ya, Mas Syarif? Ya, yeah, jelas, Pak. Itu, ini. Kita buka aja langsung untuk sesi tanya jawabnya Tadi sudah ada beberapa juga dari peserta yang bertanya Dan sudah aku rangkum nih Mas Syarif Kita mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu kali ya Ini ada dari K. Gregorius Kelvin yang bertanya hmm. e, Mas mau tanya, saya kan backgroundnya dari full stack developer Apakah bisa switch ke data engineer? Bisa banget karena di data engineer itu, teman-teman, itu dia akan fokusnya lebih ke arah engineering partnya. Jadi, di full stack biasanya kan udah pasti bisa ngoding ya, pasti bisa ngoding dan udah tahu um, arsitektur, at least dari Linux arsitektur kayak gitu. Server gimana cara mengelola server, ngidupin matiin server, connection-nya terus apa namanya. Um, kalau ada proxy pakai proxy, kalau misalnya ada firewall dan sebagainya, nah itu semuanya kepakai di data engineer. Jadi biasanya dari full stack itu akan lebih mudah masuk ke data engineer. Yang kurang apa? Yang kurang itu adalah belajar tentang datanya. Gimana cara modeling datanya, gimana belajar tentang optimasi database, dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi dia akan lebih mudah dari teman-teman full, full stack engineer, developer apalagi, untuk switch ke data engineer. Karena sama-sama engineer, gitu, kira-kira. Oke, gimana Kak Gregorius? Apakah sudah jelas atau masih mau ditanyai? Oke, udah jelas ya. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kasap Putra Fox. Langkah awal untuk masuk data engineer apa aja ya Kak? Fundamental apa saja yang diperlukan atau pondasi kuat untuk data engineer? Ya, kalau data engineer yang jelas adalah belajar yang tadi belajar pemrograman itu yang wajib dan juga belajar Linux ya itu juga wajib dan dari sana kita akan belajar lebih dalam tentang datanya tentang bagaimana membuat data model. Bagaimana kita bisa membaca skema, apakah dan membaca use case-nya gitu kadang-kadang. Ketika ada suatu use case, ya misalkan ada suatu client gitu, kita harus menentukan dia menggunakan skemanya seperti apa. Apakah kita menggunakan Snowflakes atau kita menggunakan Star Schema dan sebagainya kita harus belajar dari situ. Tapi yang jelas adalah yang paling penting kita belajar tentang yang terlebih dahulu. Berarti kita teknikalnya sudah tahu dan kita akan belajar selanjutnya tentang datanya data itu seperti apa dan akan dipakai seperti apa. Nah, biasanya kalau seperti itu tuh enggak ada yang saklek ya kalau yang udah hubungi dengan data karena kita akan berkolaborasi dengan data saintis dan juga data um, analis. Jadi um, patokannya ketika kita sudah mengerti tentang teknis, jadi kita akan lebih fokus ke arah bagaimana data itu akan digunakan nantinya. Setelah kita tahu oh sama data saintis dan analis akan digunakan seperti ini, maka kita akan coba untuk membuat dan mendesainnya. Itu kira-kira. Jadi fundamentalnya itu aja. Oke, gimana Kak Saputra? Sudah cukup menjawabkah? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil menunggu reaction dari Kak Saputra, kita next pertanyaannya dulu ya, Mas Syarif. Nextnya ada pertanyaan dari Kak Renaldi. Ini lumayan cukup kompleks nih sepertinya. Jadi pertanyaannya, tadi Kak Syarif sempat mention tentang data governance. Kebetulan saya sempat research-research data engineering dan menemukan kalau data governance itu juga part of data engineering, selain ETL, performance data management, dan sebagainya. Kalau boleh tahu, seperti apa practical things data governance yang dilakukan oleh seorang data engineer dalam job sehari-hari, dan apa tips atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan data governance? Ya, data governance itu cakupannya lumayan luas. Jadi pertama yang biasa sehari-hari itu adalah QC check atau data quality check. Jadi pasti kita um, ngambil data ya, data acquisition. Misalkan data transaksi di hari tersebut itu adalah 3000. Jadi kita pastikan di databel kita ya, sampai report kita data yang masuk itu 3000 semua. Kayak misalkan kita menghitung revenue. Revenue kita total di staging layer ya semuanya itu revenue-nya itu merupakan ada satu miliar. Ketika reporting keluar juga harus 1 miliar gitu. Jadi hatranya harus sama. Itu yang kita lakukan setiap hari untuk data governance atau di qc Dan kalau misalnya yang enggak um, um, setiap hari atau yang uh, event ya itu misalkan ada data baru. Jadi kita harus ngecek dulu datanya seperti apa. Terus kita harus uh, make sure datanya itu sesuai dengan data tipenya. Misalkan kayak ada data tanggal record date yang tadi di Covid ya. Jadi kita harus make sure bahwa datanya merupakan data date bukan timestamp ya. Kalau date itu hanya tanggalnya saja, kalau timestamp merupakan ada jam-jamnya juga. Kayak gitu. Itu contoh kecilnya. Contoh yang lebih besar itu ada di akhir tahun biasanya. Ada namanya audit ya. Ada external audit, ada internal audit. Di mana audit itu teman-teman harus ngejekin semua data di semua platform yang ada, di semua data warehousenya yang ada. Lalu kita akan laporkan gitu, jadi nggak ada yang apa, nggak boleh ada yang missing dan sebagainya, gitu. Dan biasanya kita akan bekerja sama dengan tim fraud juga ketika ada anomali data dan sebagainya, gitu ya. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa untuk coverage ini lumayan um, apa, kerjanya itu serius, kerjanya itu serius banget karena dia akan ngecekin um, setiap akses juga. Dia juga ngecekin setiap akses. Ketika ada orang baru join. Dia akan ngeset juga aksesnya seperti apa. Ketika orang sudah keluar, dia harus mencabut aksesnya secepat mungkin. Seperti itu. Jadi fungsinya dari data governance itu cukup serius ya, karena memang kerjanya itu berhubungannya bisa dengan legal juga, gitu. Jadi otomatis dari data governance harus ngecekin dulu datanya seakurat mungkin dari hulu sampai hilir. Apakah datanya sudah benar, akurat, tepat seperti itu. Itu kira-kira data governance. Oke, okay, gimana Kak Renaldi? Apakah sudah cukup menjawab juga sambil menunggu jawaban dari Kak Renaldi? Kita next dulu karena waktunya juga terbatas, ya Mas. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Kak Haikal: apakah untuk melakukan data collection atau preparation harus selalu collect data set, -set dalam format? CSV lalu biasanya pakai free tools apa ya untuk melakukan analisa data dan visualisasikan serta untuk diprediksi di masa yang akan datang. Ya, ini bersih end to end ya. Jadi kalau misalnya free free tools itu ada banyak sebetulnya dan nggak cuma CSV biasanya kalau di kita biasanya paling gampang sih mau CSV. Kenapa CSV itu gampang dibaca? Bisa dibuka di Excel juga. Yang kedua, biasanya pakai JSON. JSON itu juga gampang dibaca, sudah ada skemanya, jadi lebih mudah untuk ditaruh di data warehouse seperti itu. Jadi, nggak mesti CSV. Itu rata-rata sih CSV dipakai untuk belajar. Kenapa? Karena bisa di, langsung dibaca oleh um, langsung dibaca oleh mata, gitu. Langsung bisa, bisa dicek itu datanya ya. Kalau yang lain juga ada kayak Parquet, lalu ada data yang lain ya. Itu juga bisa dipakai, tapi kita harus um, interpret terlebih dahulu. Kalau free toolsnya apa macam-macam. Misalkan untuk ETL-nya kita bisa pakai um, apa namanya pakai Pentaho itu bisa itu free tools bisa teman-teman pakai visualisasi macam-macam visualisasi dari data um, data studionya Google itu juga dia free ya. Jadi macam-macam. Terus juga um, data visualisasi yang lain ya kita bisa pakai Power BI juga bisa pakai uh, pakai Tableau pun juga bisa. Untuk prediksi itu bisa menggunakan ya harus coding sih kalau untuk prediksi kita bisa menggunakan Python, machine learning seperti itu ya. Jadi kita bisa ambil menggunakan um, ya um, Python library. Biasanya kita menggunakan Spark ML kalau kita tuh ya seperti itu. Itu semuanya free. Itu teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Di uh, mana uh, Pak Haike? Kalau misalnya memang ada tanggapan, bisa langsung aja ditanyakan ke chat box -nya. Dan balik lagi, karena kita juga jatuh uh, waktunya terbatas ya, jadi aku langsung um, running dulu dengan pertanyaan yang lainnya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Muhammad Syaito Rahman. Mas Syarif, saya mau tanya terkait hadup. Saya sempat dengar katanya haduk itu, is, eh, haduk is dead, karena hmm. sejajaran digunakan di perusahaan, begitu juga dengan perusahaan tempat saya bekerja menurut Mas Syarif, apakah hadoop still alive or still dead? Hello okay. yes Mas mulai kita. Jadi ini si hadoop sebetulnya ini itu merupakan basicnya paling basic. Jadi um, tools tools yang sekarang ada big data itu awal awalnya itu dari hadoop HDFS seperti itu. Yang ada sekarang mungkin teman teman akan tahu kayak Cloudera ya, Cloudera, Hortonworks, MapR. Itu sebetulnya juga hadup juga. Di bawahnya adalah hadup. Jadi basicnya adalah hadup. Baru mereka akan bikin kayak apa namanya ya? Kayak itu di atasnya lagi. Platformnya di atasnya lagi. Jadi hidup merupakan basicnya. Dengan seperti itu, tadi otomatis hadup itu masih dipakai dan still alive. Dan dipakai. Cuma memang kita nggak lihat hadupnya sekarang. Kita akan lihatnya lebih fokus ke platformnya. Kayak kalau seperti itu. Padahal di bawahnya juga ada hadupnya. Gitu ya. Jadi masih dipakai. Dan kita juga akan belajar hadup supaya kita tahu basicnya seperti apa. Jadi kita nggak akan langsung lompat ke platform, tapi kita akan belajar juga basicnya terlebih dahulu. Gitu kira-kira ya. Oke, okay, ini sepertinya pertanyaan terakhir hmm. ya, buat sesi hari ini. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Islan Fajrin, malam Syarif izin bertanya. Kalau untuk EPL, best practice-nya enaknya gimana ya? Apakah pakai... Native Python yang dipasang di Airflow atau pakai itu Base ETL? gitu? Tergantung use case masing-masing. Kalau di apa namanya di Gojek dulu itu kita pakai Combine yang jelas. Jadi pakai sebelum ini sebelum pindah ke Cloud itu masih pakai yang namanya Pentaho. Pentaho to free teman-teman bisa coba di situ. Pentaho terus tetap pakai Airflow juga untuk manage si orchestrationnya. Jadi kita pakai Pentaho untuk GTL-nya ya makai UI gitu dan di ada beberapa codingan juga yang custom ya menggunakan Python juga ada dan semuanya akan di orchestration menggunakan Airflow gitu. Jadi enggak mesti tool-based terus um, training manual juga gak kayak gitu. Kita ada juga pakai Airflow untuk belajar um, bikin ini ya, apa namanya? orchestration -nya. Jadi tiap hari akan di schedule. Dan untuk ETL-nya itu biasanya menggunakan yang uh, rata-rata teman-teman bisa pakai gitu. Kalau ada yang biasanya pakai Pentaho, ya pakai Pentaho tapi kalau rata-rata dari tim tersebut bisa ngoding udah mendingan pakai Spark sekalian kayak gitu, yang sekalian ngoding menggunakan Python gitu kira-kira ya oh, Oke, okay. thank you thank you banget nih Mas Syarif untuk per, uh, jawaban pertanyaannya Nah, untuk teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya mungkin solusinya bisa ikut ke kelas uh, DE Digital Sekolah ya teman-teman ya jadi aku mau mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua yang tertarik nih dengan penjelasan tadi Mas Yari sudah apa ya sudah trial sedikit di mana sesi-sesi pembelajaran di Data Engineer. Kalau teman-teman memang tertarik, bisa di, uh, ikut ke daftar di DE Batch 8 di tanggal 12 Juli nanti. Nah untuk potongan harga karena teman-teman sudah mengikuti sesi free trial ini, teman-teman bisa mendapatkan potongan harga sebesar 1,5 juta, jadi dari harga normalnya yaitu awalnya 9 juta, jadi teman-teman cukup bayar 7,5 juta Nah lalu untuk yang tertarik bisa langsung aja chat via link yang akan ada di chatbox ya teman-teman. Nah ini udah ada di chatboxnya. Buat yang tertarik mengikuti kelas data engineer bisa langsung link eh, pencet linknya aja. Itu aja dari aku dan Mas Syarif. Mungkin selanjutnya karena sudah jam 825 bisa dikembalikan ke Mbak Amira selaku host acara hari ini. Silakan Mbak Amira. Oke, okay, terima kasih ya Mbak Amira ini. Terima kasih juga Mas Syarif atas sesinya yang luar biasa banget ya. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk pada malam hari ini dan karena keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Maaf banget, jadi kita nggak bisa jawabin semua pertanyaan. Tapi kalian nggak perlu khawatir ya. Karena nanti mungkin kalau misalkan punya pertanyaan lain mungkin bisa dulu nih di connect ke Mas Syarif. Mungkin siapa tahu Mas Syarif mau jawabin pertanyaan kalian. Gimana tuh Mas kalau saya kita konek link terus lanjut tanya ke Mas ya, Syarif, mantap. boleh nggak? Boleh, boleh. Saya kasih link di sini. Mantap. Oke, okay, thank you banget Mas Syarif atas sesinya. Nanti lang langsung aja dikonek ke Mas Syarif dan kalian bisa langsung bertanya ke Mas Syarif pertanyaan seputar data engineer. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Mbak ini kalau misalnya ada digital sekolah akan buat kelas nih teman-teman di bulan Juli. Jadi kalian kalau memang tertarik berkarir sebagai data engineer, kalian langsung aja registrasi ke kelasnya digital sekolah ya teman-teman ya. Karena percaya deh sama aku. Demand data engineer masih sangat sedikit banget Dan di Indonesia, dan ini peluang yang bagus banget buat kalian berkarir sebagai data engineer Dan tadi aku setuju banget, ada AWS, ada GCP juga ada banyak sekali cloud yang akan investasi ke Indonesia. So, ini kesempatan kalian buat berkarir dan belajar sebagai data engineers. Dan Mas Syarif sudah share link-in page-nya. Monggo, teman-teman bisa di-connect ke Mas Syarif. Mumpung Mas Syarif sekarang masih fresh, masih hangat, baru ngajar di kelas sesi malam hari ini. Harusnya masih ingat ya, Mas Syarif, ya, sama teman-teman yang nanti mungkin langsung connect ke Mas Syarif. Oke. Okay. Thank you banget Mas Syarif atas sesinya, dan thank you banget Manura ini sudah mandu kita ke sesi Q&A dan ini mungkin terakhir dari kami karena ada keterbatasan waktu juga ya teman-teman kalian jangan like dulu mungkin bisa dibantu oleh operator untuk share screen kita ada feedback form ya teman-teman dan kalian kita harapkan bisa uh, mengisi feedback formnya karena di sini sebagai syarat juga ya teman-teman untuk kalian mendapatkan e-certificate dan nanti langsung aja kalian klik bit.ly slash trialclass.de atau bisa scan barcode yang sudah disediakan ya teman-teman ya Oke, okay, aku tunggu mungkin waktunya dua menit aja karena uh, kalau misalnya nggak ngisi uh, feedback form ini kalian tidak akan terdata dan kalian tidak akan mendapatkan sertifikat e ya teman-teman. Jadi jangan ada alasan lagi kalau habis ini ada yang ngecap admin dari Komunitas Data bilang belum dapat sertifikat ya itu berarti kalian belum ngisi feedback formnya. Oke, okay, aku tunggu sampai jam. Uh, sampai di menit ke-29 ya teman-teman mungkin sambil kita nunggu teman-teman yang lain aku mau kasih sedikit informasi bahwa di komunidata terus membuka informasi terkait dengan project dan job update jadi kalian connect aja terus sama kita balesin, uh, balesin story kita di instagram atau respon kita di discord karena semakin kalian sering muncul kita mungkin pasti kita pasti bakalan semakin ingat sama kalian jadi kalau misalnya ada project atau job opportunity pasti kita bakal ngubungin kalian ya teman-teman ya karena banyak banget informasi-informasi uh, terkait dengan project mm -hmm. ataupun job ataupun informasi untuk menjadi speakers ya teman-teman pasti kita bakal poin ke kalian oke okay, waktunya udah uh, di menit ke-29 Uh, berarti sudah kita sudah sampai di penghujung acara mungkin teman-teman yang masih mengisi feedback formnya masih kita tungguin ya teman-teman asal nggak lebih dari jam 12 malam lebih dari itu kita sudah close jadi nggak bisa lagi mengisi feedback form dan tidak bisa mendapatkan sertifikat e oke okay, teman-teman mungkin untuk sesi trail class pada malam hari ini kita sudahi dan kalian bisa langsung pelajari terkait dengan data engineer ataupun bisa langsung registrasi ke bootcamp-nya digital sekolah ya karena nggak banyak banget uh, bootcamp yang menyediakan track data engineer di Indonesia Oke, okay, teman-teman, ini ada informasi dari admin. Kalau misalnya kalian bisa join di Discord Ikra dan kalian bisa cek program digital sekolah di bit.ly/halo digital sekolah. Ingat hanya besar D-nya besar sama S-nya besar. Oke, okay, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya di Komuni Data. Jangan lupa untuk di-follow Instagram @komunidata @ikra_id dan at @digitalsekolah untuk update-update informasi terkait dengan pembelajaran di bidang data. Tak, ya teman-teman, ya sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya, Amira, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila banyak yang kurang dari materi um, pada malam hari ini. Uh, saya Sudahi, uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next sesi selanjutnya baik semuanya selamat malam dan selamat istirahat thank you Mas Syarif dan Banura ini dan teman-teman semua yang sudah join pada sesi malam ini thank you ya, thank you, ya. bye terima